Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys. Jadi hari ini saya cukup gembira. Ya, terima kasih atas dukungannya, supportnya untuk saya terus mengonten di channel YouTube SPMedik Official. Saya tidak bisa berkata apa-apa. Ini pengembangan saya saya dari dapat dari email dari YouTube. Inilah rangkuman saya 2021 yang mana rangkuman ini ya membuat saya lebih bersemangat lagi walaupun itu bukan uh, email monetisasi untuk YouTube. Saya berterima kasih juga untuk YouTube karena telah memberikan wadah untuk menayangkan sebuah video yang bisa kalian tonton. Dan bisa kalian share-share komen subscribe saya mulai YouTube lagi dari channel YouTube ini terima kasih dan juga support-support orang-orang -support yang mendukung saya keluarga saya teman-teman saya kebanyakan penonton ini ialah dari Indonesia India dan Malaysia Walaupun komentarnya cuma 21 komentar, bulan Agustus penayangan yang paling banyak itu si ngepluk bersama teman kita Etang kalangan Payaraman edisi ngepluk di kalangan Islam Ram Ramadhan penjual pasoh teh wan ayam jadi judulnya itu guys ini video yang paling banyak ditonton. Terima kasih atas support kalian semua Oke okay guys Ini yang komennya bisa kalian Lihat saja linknya saya ada di bawah Saya akan selalu membuat konten-konten lagi guys Tetap semangat guys Walaupun belum menetes guys Kita tetap harus semangat guys Saya yakin dan percaya Perjuangan itu tak akan sia-sia guys Terima kasih guys Ya, guys. Wah, ya, terkadang saya sendiri syuting, ya, dari bikin ide, ada bikin script. Ah. Syuting menyakiti ah. pun sendiri, guys. Pokoknya, guys, terima kasih atas semuanya. Selama tahun 2021 ini Dan tahun 2002 Saya akan tetap Mengkonten Video-video yang kreatif Yang bisa kalian tonton guys Menjadi hiburan kalian Kita tutup saja Dengan mengucapkan Alhamdulillah Oke okay, guys, Assalamualaikum